Tunggal Indonesia pada. Yang menyala bergantian. Hari jumpa Indonesia adalah pertandingan pingpong. sebagian putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian dari dunia Ada ayo, asa, asa putih ayo, yang ayo, dan ayo, ayo, sambil pingpong atas ayo, yang ayo, dan membawa seratus Dasar langkawi kembalikan diri. Seperti Tuhan sama Hari depan Indonesia Ada pulau Jawa yang menungkap karena 100 juta penduduknya Hari depan Indonesia Ada ujung-lungan laku Sebagian orang putih Dan sebagian juta Ya Allah ya Allah. Kembali Indonesia pada. Terima kasih. semua dan sudah Bila siapannya kritik di dunia Kepada <tuk> <tuk> kau Dari dunia, <tuk> Ya,